Emang ini benar jalannya ya? Tapi kayaknya benar sih dari petunjuk warga tadi. Yaudah, di mana sih? Gimana dik? Ya udah, kita coba kesana langsung aja. Coba aja. Tidak tahu nanti kita ketemu yang tempatnya. Oh ya udah. Gimana kalau kita langsung ke sana? Kita jalan dulu. Oh ya udah. Soalnya ini udah hampir malam nih. Iya, kalau ya. kita ke malam lagi jalan kan, bagaimana dikasihin sama yang cewek-cewek ini -cewek ya? Oke, kita langsung aja lanjut aja Itu bukan sini banyak yang mau menuju itu juga desa itu. Kayaknya sih bener ya. Oh iya, kita ke situ aja. Biarin dulu aja. Ayo kita jalan dulu saja dulu. Ya udah ayo. Daripada ayuh, kita semalaman. Malam dulu. kita lagi bareng anak-anak mau tanya desa KK26 itu di sebelah mana ya Pak? Tuh masih jauh, Mas. Oh, masih jauh. Waduh, iya. kita sampai masih jauh. Masih lewati ibukatan hutan, terus ada Berarti ini masih sekitar berapa menit lagi untuk menuju ke Kakadonan, Pak? Kira-kira 15 menit. Bagaimana, Bro? Kita ya, lanjut nih. Iya, lanjut. Oh. kalau mau ke sana, tidak bisa naik sepeda motor. Waduh, harus jalan kaki. Begitu, Pak. Iya. Oh, kalau gitu kita titip motor aja di sini boleh enggak, Pak? Enggak eh, apa-apa, aman. Oh, terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi Tidak. saya titip motor di sini ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, bagaimana kalau kita rapin aja dulu ya? Kita langsung lanjut ke tempat ya, Kakak ya. Donang. Oke. Eh, kok main boleh. Boleh sih, berarti. Ini boleh kok. Ayo, Bro. Gerak ke kamar kita, Bro langsung lanjut kita soalnya ini masih jauh kayaknya. Kalau kita kelamaan di sini bisa berabe dong. Di mana sama Diki? Masih kuat nggak nih? Jalan. Gimana? Mantap, wah, keren dong. Kita langsung cus menuju kk 26 Udah jam berapa sih? Wah Sorry banget kayaknya. Nggak? Ya, kalian harus juga jaga teman masir di desa emangnya? Iya. Awas kalian kalau membuat onar di sini. Nah, benar tuh. Iya. Kalian ingat ya, awas kalau sampai kalian bikin onar di sana. Oke. Kita membuat onar, kita di sini itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalian harus ingat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, nih, Pak. Malam-malam mengganggu kita, Pak. Silakan naik. Ya selamat datang di Dusun Kaga 26. Semoga apa yang kita sampaikan direncanakan semoga sukses itu. Ya. Hmm. Bukan -buka betah di sini. Saya izinkan sudah. Ya. Bapak Ya Pak, saya perkenalkan. Ini kita dari Universitas Kota Ini teman-teman saya. Ini ya. mengadakan Kakakin pak di sini pak di ya. desa Kakanam. nah sebelum tahu itu ya pak di sini kan ada beberapa peraturan dan larangan kira-kira ya. apa aja sih pak larangannya Ya karena, kalau larangannya itu kalau udah boleh kecil sembarangan uh -huh. sama buang sampah sembarangan oh, gitu. kalau siang dilarang memburu burung uh -huh. di alas kakak oh gitu berarti gitu. di sini tuh ada hutan yang emang iya ada hutan di sini oh iya Nah, dengerin tuh, barusan kata Pak Ketua Adat, kita nggak boleh, itu ya, kencing sembarangan ya, Bener -bener. Jadi bagi kalian tuh dengerin ya. Nah, begini Pak, untuk nanti kita menginapnya di mana, Pak? Apa boleh kita menempatin ya, di rumah Ya, silahkan. Oh, di apa-apa, Oh, ya, itu. ya itu. Terima kasih, Pak, udah ya. menerima kita ya. untuk bisa tinggal di rumah adat ini ya, Pak. Ya, terima kasih juga. Udah ngapain, Bro? ada, lagi menggunakan besok peta aja Untung gue yang bawa besok aru, Pak Kalau gak besok Eh, ngapain? Tidak ini, saya kalau tak pakai kacamata gak enak Tuh, kayak di pantai dong heavy, Keren banget Gimana nih? Kayaknya gelap deh kacamata Tidak, kalau di pacuannya kayaknya hilang Nah, kayaknya ada yang kurang ya kurang kurang oh, enak bahwa. kurang enak kalau enggak tiduran. Ini masuk. Mau berdua di mana? Jangan, dong, Nah. Kalau cowok enggak apa-apa, Pak. Iya, nah, kalau coba, bahaya. Kenapa nah, kok bisa? Bah, bahaya, bisa, Pak. Bisa bilang. <laughs> nah. eh, eh, bentar, bentar Aneh sih, tapi aku enggak percaya. Aneh. Hanya... Ini kita itu udah enggak <tuk> Oh iya, Oh, iya, makasih ya bu ya. Makasih ya bu. Ini makanan khas Bu? Iya. Uh, lumayan. Nah, pasti enak banget ini. Ya. <laughs> apa ini guys? Bu, makasih ya bu ya. ya. Apa ini? Ini namanya dawet tirang. Itu apa dawet sih? Tapi kebayaan Tendam. ada yang pas di banget Dautirang. nih kayaknya ini. apa, ya? dari apa bos? Ini namanya, nggak tahu sih. Katanya dawet tirang. Tapi pas banget nih. Kita kan lagi nonton nah. nih, gak ada makanan Cuman, kita harus ngebelah dulu pak Oh <laughs> iya iya Itu di para cewek-cewek bawa gelas ya Pasti enang iya. banget ini ya kayaknya kalau ngomong di sini kerenak juga sih kalau nggak ada kopi atau macam-macam atau tanda watirin pak tanda watirin nih juga terus lagi ya tapi tanda watirin ini besok nanya aja sih sama ibu Sri, ibu Sri itu yang bikin gimana? Mantap banget sih, kayaknya keren. Kita kalau di di kota kita nggak ada sih yang begitu. Ya udah kita besok minta lagi sama ibu Sri. Beli lah. Keren banget anjing ketop kali Udah opali, ya. langsung habis ini. Habis Pak. Keren Zet ini. Ambil, lagi, yeah. ya, Ambil aja Pak, makan aja Pak. Ini benar-benar benar. Lanjutin tadi. Kamu percaya sih sama kita? Sebenarnya sih percaya nggak percaya. Aku enggak kelihatan lampu nih. Bang. Iya, Sugar. Pakai kacamata. iya Gimana sih, Pak? Serius, serius, serius. Nah, ini banyak makhluk segala gitu. Iya sih, kalau kita nggak percaya sama setan, berarti kita nggak sama eh, apa yang nggak percaya sama agama kita dong. Setan itu sih ada berdampingan dengan hidup kita sama percaya oh, kayak cerita-cerita begitulah, itu ceranya cerita budaya kita harus eh, gimana ya? Ya harus menghormatinya dimanapun itu. Tapi dibilang percaya sih nggak pernah nampak gitu kan? Jadi, kalau 70% nggak percaya sih, aku tidak percaya Ya udah, daripada lu bing bingung mikirin hitam, minum lagi dong Kamu ya. minum terus, Jen? <laughs> aku kalau tidak minum dehidrasi <laughs> Kamu percaya nggak? Nah, aku nggak percaya nah, itu, itu kan zaman kuno itu, kayak gitu Sekarang zaman modern, Bro <laughs> Ini udah jam berapa, Dan? Hmm. Jam 3 Nah, terus kalau jam 3? Masih jam oh, tiga. Jam 3. Jam 3, ya? 3. Nah. Dibur -dibur. Oh ya udah sih. Ya udah tidur aja. Kalau emang mau begadang begadang aja sendirian. Terus gue sih mau tidur aja, Pak. paling ya, ya. takut ya. kamu. Oh, enggak takut. Setelah, Yang penting besok pagi kita tetap beraktivitas. Aku Bisa, ngabisin ini aja ya. Habisin aja. Aja, aja semua ya. Oh, iya, habisin ya. Aja. Cendol enak, mantap. Cendol apa, Jan? Enak, mantap. Oh, ayo cepetan, kamu tertelambat Kak, gimana ya. ya Kalau teman-teman Kumara nanti nggak kok nggak apa-apa tenang aja nanti biar kakak yang ngomong sama mereka ya. Oke, okay. yuk kita harus cepat berangkat. Kak emang ini benar jalannya? Kalau yang kakak baca di map sih ini benar deh jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Dari mana? Oh ini saya dari kota bapak hmm? untuk mengantar adik saya ya. kakak N di desa ini. Ya, Silahkan dulu beribu. Ya baik bapak. Nah, Tempatnya di mana pak? Oh di sini. Oh boleh, tak kalau ke saya pak? Oh, bisa mari. Entar. Mana pak tempatnya? Oh, di sini tempatnya nih. Mari saya. Nih. Nah, ini tempatnya. Anak-anak hmm. sudah Iya. Pak. Saya tinggal dulu ya, saya pulang. Baik, baik Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Iya. Ayo dong, buruan. Tuzin tuh, bangunin tuh udah siang. Jam segini. Siang ini tidur terus hujan. Ayo Zen. Mama oh, ngejek mana saya ini. Wooh. Eh cepet. Assalamualaikum. Mama oh, guys aku baru datang. Oh nggak apa apa kok. Kalian mau kemana ini? karena kita mau ke rumah Ibu Sri Oke pakai kayu Oh tadi diantar siapa ke sini? Mas Ipung, oh, Ipung. Yeah. Ya udah sekarang kita ke Mas Ipung aja dulu okay. ya ke, okay. Soalnya Mas Ipung yang yeah. bakal ngantar ke rumah Ibu Sri yeah. Yaudah ayo kita berangkat ke rumah Mas Ipung Ayo hey. ayo Zen Ayo iya duluan aja dulu dah oh, iya. Gimana gak ada yang ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan? Aman, Aman. Zen sama Diki udah ada? dalam permisi ya, Pak. ya Bagaimana? Sudah siap semua? Sudah siap Pak. Uh, maaf nih, anak-anak kesiangan. Soalnya kemarin malam mereka pada begadang. Oh, iya, apa -apa. Gimana nih? Sudah siap Sudah siap berangkat. Siap. Mari, ayo kita langsung ke rumah ibu Sri. Hai, oh, bodoh. Katanya, abah remaja, anak kebetikul, lokasi yang legit, jika jelas kasih berupa warga yang bawakan. Ah, iya deh ya. Iya. Nah, nanti apa yang mau ditanyakan kalian? Nanti sendiri sama buster, apapun nanti tanyakan aja. Gimana caranya ya? Oh, baik, Pak. Oh, ya. ya. oh ya, saya tinggal dulu ya. ya. Terima kasih. Selamat ya, Mbak. Ya, <tuh. tuh>. Mbak, mengganggu kita ini ya. Mah, kita mau tanya, ini proses pembuatan apa ya? Eh, Kendul ya bu ya, kendul iran. Ini mau buat apanya bu? Kelapaan, nyir. Oh ya, jadi itu istilahnya oh. ee, buat bumbunya di atasnya tuh gimana? Oh buat santangnya. Kalau santangnya jindulnya sendiri itu ada prosesnya lagi ya bu ya? tepung beras. Oh, pakai tepung beras. Beras rawit kan? Terus esnep, Oh jadi diproses A lagi bu ya? Yaitu. Oh kalian dengar enggak ini jangan ya, cuma bengong doang dong, iya, dengerin. Masalah kita yang itu loh. ya, dengerin. Yang cuma lo, dik. Tahu nggak pernah bikin beginian nggak lo? Nggak ya, pernah. Tidak pernah. Dia penasaran cara bikinnya. Kayak soalnya gitu. kita yang tahu itu uh, jindul itu ada warna hijau ya. Kalau di sini tuh aneh banget ya ada yang hitam ya, itu ya. Cuman terlalu awal ke dapur. Ayo bro, Ayo. kita ngikut ibu aja nih. Oh jadi di sini bu, tempatnya ya begini Ini, ini bu, udah bu, udah bu. jadinya ya. Ketila. Oh ini udah jadinya, ini berarti yang disebut dengan apa? cindul irang ya, cindul irang. Hmm. ada yang mau cobain nggak? Coba dulu saya enak nggak? Gimana? Hmm, mantap. Masalah emang beda dengan emang cindul cindul cindul yang lain? Yang lain ya. Oke. Okay. Kayaknya ada nih harus nyoba nih satu orang nih. Sama lagi. Ada, temen lu Zen. Zen. Zen, Zen, Zen. Zen. Nah. nah, ini dia nih. Orang udah sering tidur, sering telat, kita harus nyobain dulu. Bagaimana? Biar ada tahu rasanya lagi. ini emang kesukaan lu kan? Wah, cobain dulu. Boleh. Lain Coba dong. Habisin, dah, ya ya oh, udah bisin. Kan. Langsung langsung aja Kak. Uh, uh, Mantap mantap kali nih. Mantap kali. Ini buatan mantap. ibu nih. Oh, ya, bu. Mantap ya. ya nah ini dia nih. Uh, mungkin apa ya? Kalau dijualnya ini dijual di rumah ini atau di mana bu? Oh jadi cuma keliling-keliling aja ya. Kali ini harganya berapa? Tiga ribu per porsi dari per plastik itu. Kita udah dapat cindolirengnya sama uh, apa? Gula itu ada pakai ada gulanya ibu ya? Gulanya apa gula? Ini, oh gula merah, gula aren gitu Oh ini iya, gula aren bagunnya. Apa mau minum juga gula aren? Oh nggak oh, usah Gimana sih Jan? nggak ya apa-apa <laughs> yang, yang penting kan ada diki? Oh iya <laughs> Bu, kita pamit dulu Mau balik ke rumah adat Makasih udah dijelasin semuanya Bu ya Gimana? Udah dapat kan? Untuk yang sekarang? Sudah Ya udah kita balik Terima kasih Bu ya Terima kasih ya, Bu ya, Terima kasih Bu, Hadi, Bu. Iya hey, gimana kalau bentar lagi kita keluar ya? Kau bosan nggak di sini? Sebenarnya bosan, tapi mau keluar kemana? Kan tidak mungkin dikasih dikasih izin kalau keluar. Kalian mau kemana? Sih keadaan lah, bosan lo di sini. Apa sih? Tengah. Gak ada apa, -apa kok. Iya mau apa? Enggak lah. Enggak mau Tengah. kamu. Tengah. Setelah ini kita akan mengerjakan apa lagi lah? Jadi bentar lagi kita bakalan bersih bersih tempat istirahat kita biar nanti waktu istirahat itu enak. Oh, Oke, okay. kita juga harus ingatkan, tidak boleh melanggar. Eh, gimana? gimana? Jadi nggak izin? Gas. Ayo izin, kau bentar lagi. Iya dah. Iya dah. Sudah sudah, ayo kita masuk, kita bereskan dulu. Ya udah. Gimana bentar lagi? Ya, iya, mau gampang. iya ya, ya. kita gini. gak cari masalah, cuma izin doang, gitu ya, kan. izinnya bisa gedi, ketua yang nggak tahu. Kan? Oh, iya. yaudah iya. ya gampang aja, santai ya, aja. Ya. kita beresin dulu dah. Zen, kamu tunggu bentar. Kenapa? Aku mau izin ke dini aja, iya kan? Iya. Biar si ketua agak marah gitu. Halo. Eh, Din. ntar bilangin ya ke ketua, aku mau ke toilet bentar sama si Zen. Oke. Okay? iya, oh, nanti saya nanti saya tahu sama Zen. Eh, Zen. Ini hey, yeah. beneran nggak yang tadi jalan? Ya kayaknya tadi sih gini jalannya. Oh, tahu. Tengok kaya yang aneh ya enggak soalnya sekarang kan malam jadinya kurang jelas itu jalannya baru sekali gitu sih yang bener namun iya eh, kan? eh, keringin dia uh, kerasa nggak merinding eh keringin. kok enak ya? ya aku udah mulai tadi ini merinding nggak sama kali yang tempat yang tadi ini Cik Dul, aku mau, mau mau ya? Ya udah cepet. Pencing tadi. Ya udah cepet sana. Cek. Iya. Kayaknya itu bener deh, arah ke desa Kakak 26. Bener di sana jalannya? Ya itu ada tulisannya sih. Wah, Ada hantu. Apaan sih? Oh, dul, oh, cabai saya. Oh. Tamu. Uh. Ini loh, ini kayaknya bener sih. Sebentar sih, nggak santap. Sebentar sih deh. Napa capek? Emang bener di sana ada setan bener. Iya tadi aku lihat. Serius kok? iya. Tapi suaranya itu udah tahu. Tiba-tiba-tiba-tiba oh, ada -tiba, tiba -tiba hilang tuh kabur kencing tadi sakit bertanya kausnya si tadi kenapa ngapain kencing kencing di sana ya aku kebelet dari tadi dah oh, terus mau di mana kencing di mana mumpung oh, di sini tidak tempat tempat kawan man deh oh, ini kan gimana kamu jadinya gimana? gimana kita sekarang ya, tidak tahu juga saya ini mana ya, ini apa ini enggak tahu ini apa gimana kita ya kita coba isi coba ini pak cari jalannya gimana jalannya ini gimana ini sih ya, kita ke sana ayo berdoa uh kok nah. kita ada di sini lagi ya di mana kita ya tidak tahu ini ini kan tempat yang tadi kan ya itu Coba kita cari jalan lagi, ke sana. Gue oh, di mana ini ya? Eh. Aduh, eh, Wah, kamu, kamu, kamu kok kamu lagi. Kamu dari mana tadi? Gua kok tadi jadi jalan sana. Gimana kok balik-balik ke sini ke sini lagi? Gimana kita ya? Coba kita nyoba ke arah sana coba. Ayo iya. kita ke sana. Kok tetep di sini lagi? Di mana sih? Coba kesini sih, sih Hah? Wah, apa ini? Hantu, hantu, hantu. Diki mana nih? Diki! Sorak! <tuh>, Enggak ada. Ini apa? Si, siapa? Si Z Zen tadi dibawa di sana. Oh, siapa? Itu. Itulah. Zen. Dia orang Eh, beneran ini yang bawa Zen tadi? Siapa? Ini di sini ada kutil anak tadi. Hah? Nah, Hah? Apa -apa, beneran. Beneran. Ini. Eh, oh, ada. Jangan, Cek, ya. belang, belang, takut. Kalau di sini ya makanya kalau itu gak nongol keluar sisir tadi nah itu di mana gak ada zen di bawah di bawah kutilana nah, ini izinnya kan cuma ke toilet Nggak, lu tenangin aja diri lo ini loh ini loh di mana di sini lho. di belakangmu coba aja lu lo berdiri dulu lu tenangin lu mending udah di ada di sini maksud lo di sebelah mana sebelah sini di sini barusan ini mah doa ada gua barusan kutilana di sini di kayu Mana? beneran ada yang wah nanya nih anak ini beradu sinasi kamu aja ya. gak percaya Ada di sini dari beradu sinasi mau mending minum aja dulu udah lu lu istirahat aja nih soalnya kita dari tadi nggak melihat siapa ada kutila beneran tadi ada di sini kutila nya ada nggak iya tadi sis Jen hmm. dibawa si kutila ini berusan yang ke sini sis Jen udah lu nggak usah ngomong yang lain lu nggak usah ngebatik bilang aja dan kabur, nanti lu kurang-kurang ngeliat kecil anak, bener nggak? Bukan kabur lah, tadinya dia kencing. Kencing diwohon gitu. gitu. Beneran. Gimana? Saya tahu nggak percaya sih? Hah? Apa itu? Beneran. Berpercaya nggak? Berpercaya nggak? Iya ya. Berpercaya gitu? Hah? bener kan? apa orangku? ada yang lempar atau ada? percaya nggak kamu? udah udah udah udah udah pagi, pagi apa sih, siang ini? malam matahari berarti itu berarti udah siang ada kemana sih kemana? ke toilet tapi toilet kan, ijin kapan izin izin mau izin langsung ke kamu kamu gak diboleh gitu kan? ternyata pas di tengah hutan kita ada yang gangguin gitu yang semalam datang itu yang gangguin alam izin pulang ya? sumpah enggak pulang izin izin tuh dibawa yang semalam itu Ditarik itu yang semalam boleh berkenalan kita kita minggu, apa namanya Ngomongin aja Kalau gitu deh, kalau percaya Kenapa? Gimana ceritanya? Bila, jenis ini, jenis ini, dia percaya Kalau so, si benar, benar hilang Bila, Gimana si ceritanya awal-awalnya? Katakan kamu kan kemarin izinnya itu nah, nah, nah, kakak-kakak Gue kan juga bosan juga terus maunya pengen refreshing kan awalnya dan jalan kita lah ke hutan dari sana digangguin sama si kunti kemarin itu ya yang kemarin ada aja nggak kemana-mana ya ya udahlah kalau nggak percaya percuma kok jelasin kalau nggak percaya hanya kali itu kalau itu yang bener kan ya, nggak sih. tahu tempatnya mau gimana lagi, tapi kenyataannya si Zen yang hilang juga itu masa aku mau ngada-ngada terus gimana ya, ya? itu tapi iya gak bilang gimana aku orang tuanya Zen juga udah udahlah biar nanti ya. pak dosen aja yang bilang juga, ya. kenapa kamu ngabarin ke pak dosen? kenapa yang ngabarin? jadi aku yang ngomong ke pak dosen kamu jelasin ke pak dosen dari awal kamu harus jujur, ada ada ya? iya apa kita cerita dulu ke pak dosen Bentar Saya bukannya nggak mau Ngasih tahu ke pak dosen Cuman saya nggak percaya sama mereka berdua ini Dari kemarin emang mereka berdua ini Saya lihat eh, Apa ya nggak ngikutin apa yang saya kasih tahu dan perintahkan. Emang beneran di diizen si diganggu hantu itu. Ya udah, udah gini aja. Kalau emang zen bener-bener gak ada, berarti uh, apa yang namanya desa ini bener-bener ada, ada. Kemarin juga kan kalian tahu tidak sempat diganggu ya. Dari uh, itu daripada kita lama-lama di sini dan tidak enak, saya takutnya ini berdampak pada kalian semua, ya kan? makanya kalau kemarin sudah sama kalian jangan eh, apa ya kita harus mengatink peraturan di sini di ini benar-benar ya sangat udah beresin semua pakaian kalian tas kalian kita pergi dari sini ya bersihin semua ini ya, ya. jangan sampai bisa kita berangkat sekarang dan kita pulang sekarang. Ya. Gada, cepetan. Dimana? Dimana? Ada cepetan. Yang... Di mana? Padahal tinggalnya beda ya? Aman, ada aman. Udah aman. bersih kan? Iya.